Nama lengkapku dari kecil dari orang tua ngasih itu Natalia Arwitasari. Hmm, kalau nama, nama baptisnya karena aku baptis dewasa, hmm. nama baptisku Evarista. Evarista. Uh, oh. Eva itu kan wanita uh -uh. itu hawa, oh. makanya aku panggil aku pikirnya Evarista. Oh. Tapi ya karena sekarang udah muslim, uh. jadinya eh, muslimah ya, uh. jadinya nggak dipakai lagi. Oh. Berarti itu dulunya kalau sudah di baptis itu Enggak mengubah di apa KTP gitu ya, enggak karena sebetulnya waktu itu di KTP sempat masuk, sih, hmm. sempat masuk nama Evarista Natalia Arwitasari hmm. tapi begitu hijrah terus dapat surat. Mu'alaf kan, hmm. itu aku mengajukan ke, apa, dispenduk untuk nggak pakai nama itu lagi, oh, gitu, iya. jadi kan karena baptisnya, baptis dewasa, hmm. kalau orang katolik baptisnya anak-anak, oh, jadi iya, kecil kan ya. sudah tercatat di akte, nah, nah, nah karena aku baptis dewasa, jadi nggak tercatat di akte, oh, baru tahu, gitu, baru. <laughs> itu, berarti ini keluarga semuanya masih, Agama yang lama ya masih jadi ibu Kristen, katolik, katolik. katolik. Oh. jadi ibu beserta om tante om bulik semuanya masih katolik hmm. dan kami semua juga aktivis uh, gereja ya hmm. karena masih dulu saya pun juga aktivis gereja gitu oh, iya. terus anak-anak dari pernikahan yang dulu juga kan masih Kristen oh. anak saya laki tiga itu juga masih Kristen hmm. jadi ya. Ya udah biar Allah aja yang membolak-balikkan hati, Amin. yang memberikan hidayah karena kan hak prerogatif hidayah kan dari Allah ya. Kita yang udah hijrah ini hanya memberikan contoh kehidupan sehari-hari aja bahwa, hmm. oh iya setelah hijrah kamu jadi baik, setelah hijrah kamu hidup pun juga lebih baik gitu. hmm. paling itu paling gitu aja sih dan kita itu ada satu doa, ada satu senjata yang masih kita punya, kita ah. berdoa oh iya tanpa lelah ya. mendoakan ibu kandung kita ya, uh, uh. berarti ibu kandung masih Kristen ya? masih katolik, Anak -anak juga, ya? Masih. Oh. masih, semuanya masih katolik uh. Uh, dan itu tadi saya bilang keluarga besar saya itu masih aktivis gereja hmm. jadi ada hmm. yang romo ada yang suster hmm. prodiakon pokoknya semuanya aktivis gereja saya pun dulu juga aktivis gereja yang hmm. di mana dulu saya harusnya ngajak orang Islam jadi Katolik hmm. gitu malah sekarang saya seperti menelan udah sendiri tapi setelah hijrah juga nikmat banget gitu loh uh. Uh, ujian pasti ada yeah. ujian saat hijrah tuh ada pasti banyak banget seperti di uh, di balik gitu loh di balik banget gitu tau jadi yang tadinya fine fine aja hidupnya oke okay, hmm. begitu jadi muslim seperti ditumpahin gitu loh jadi ya udah waktu itu ya marah gitu loh waktu itu ya marah waktu itu cengkel terus gitu kok jadi Islam mau oh, gini gini gini gini hmm. gitu kan tapi karena saya senang mencari ilmunya, mencari tahu apa itu Islam, jadinya ya Alhamdulillah ketemu komunitas yang baik, seperti waktu itu yang menolong saya kan uh, Ustadz. Agus dari MCI, hmm. kemudian ketemu sama Koh Riko juga Koh Riko, nah, Koh Riko itu yang dari TMI, hmm. Tionghoa, TMI Tionghoa Muslim Indonesia oh, so. dan dari TMI sendiri, itu sendiri kan ada SMI hmm. Sekolah Mu'alaf Indonesia hmm. yang udah tiga tahun nah dari situ karena kami sering ketemu, sering belajar akhirnya ya makin kuat, hmm, gitu. iya, iya. tapi ini juga nggak terlepas loh mas dari doa sahabat saya oh iya, siapa itu? jadi saya itu punya, kami dulu tuh bertiga bersahabat hmm. saya, Mbak Iin, sama Mbak Nuni yang sudah almarhum oh. jadi waktu saya masih katolik, kemudian Mbak Iin muslim sejati hmm. sedangkan Mbak Nuni ini pernikahan campur kan, hmm. Islam dengan katolik nah, waktu saya katolik ya saya fan fine, fine aja gitu, hmm. dengan persahabatan mereka tapi Mbak Iin selalu yakin bahwa Uh, ya kamu tuh besok suatu saat pasti akan Islam deh, oh enggak mungkin, saya pokoknya tuh wah karena memang basic-basicnya saya nggak suka Islam, nggak suka memang membenci Islam, nggak suka Islam gitu tuh uh, apa namanya, uh, marah gitu loh, apalagi kalau ada orang ngomong uh, agama terbaik itu adalah Islam gitu saat itu saya pun marah, deh siapa kamu kok kamu bisa ngomong seperti itu gitu ya, waktu itu saya masih katolik itu. Ya saya marah gitu. Semua agama tuh baik gitu. Tergantung orangnya kalau menurut saya kan gitu. Nah, ternyata teman doa teman saya terkabul. Jadi waktu dia berangkat haji itu dia salah satunya mendoakan saya saya jadi Islam gitu. Oh. Oh. <laughs> Dan waktu wakt saya kan Islam ini tahun ketujuh saya. Mm -hmm. Saya jadi Islam itu 2022 Desember 2016. Mm -hmm. Itu syahadat saya karena mau menikah jadi alasannya mau menikah itu pun karena izin ibu ya ibu kan bilang kamu nikah di katolik agak ribet gitu karena saya pernikahan pertama kan cerai hidup jadi kalau di pernikahan katolik mungkin Uh, nanti, Mas Fahmi juga makin paham ya. Jadi, kalau pernikahan di Katolik itu kawin campur, itu boleh. Mm -hmm. Nikah beda agama itu boleh. Mm -hmm. Jadi, Katolik sama Islam, Katolik sama apa itu boleh gitu. Mm -hmm. Tapi di sini, karena saya di pernikahan pertama itu cerai hidup, mm -hmm. itu nanti kalau mau menikah di gereja Katolik, itu ada penyelidikan. Mm -hmm. Jadi, diselidikin dulu gitu toh. Sampai kepatikan dulu. Setelah Fatikan ACC, barulah uh, diizinkan menikah di gereja itu pun tidak sakramen, hmm. hanya pemberkatan. Jadi, kalau pemberkatan itu ya, ya di bawah altar, hmm. nggak pakai hosti gitu kan. Hmm. Tapi kalau sakramen kan sampai hosti gitu. Nah, saya udah ribet kamu nikah di Katolik gitu kan? Hmm. Ya udah, kamu nikah Islam aja gampang gitu kan ya udah saya pikir ya karena mungkin ibu lagi seneng ya saya ambil kesempatan itu makanya saya syahadat waktu syahadat pun hari Jumat pas hujan terus lagi kan itu pun syahadatnya saya di KUA Gajah Mungkur itu saya uh, nangis nangisnya tuh nangisnya gini uh, memang nggak ada keluarga kan yang menemani hanya teman-teman saya yang mensupport saya Tidak. untuk masuk Islam ya Mbak I ini tuh Mbak Nur sama suaminya ada suaminya Mbak Irmina juga itu saya nangis nangisnya tuh gini ya Allah ya Allah apakah memang ini jalan hidupku gitu loh kok saya seperti kayak dipermainkan kan gitu Katolik sekarang Islam gitu waktu itu saya nangisnya tuh ya saya nangisnya waktu diucapkan syahadat itu gitu asyhaduallah itu saya cuman nangis kok gini gitu ya waktu itu itu saya mikirnya cuman apakah memang ini jalan yang harus aku tempuh waktu itu kan itu terus habis itu saya Desember tuh ya, Desember kemudian bulan Februari kan dapat challenge dari Tupperware hmm. untuk apa uh, antara umroh dan uh, Yerusalem, A -a. saya pilihnya Yerusalem hmm, itu, ha -ha, ya. suami waktu itu setelah itu kan Januari saya menikah sama suami A -a. Terus suami juga nanya, loh kamu kok malah milih Yerusalem, gak milih umroh, apa nggak bisa dibatalin, gak bisa, saya bilang gitu, terus saya Yerusalemnya milihnya laser, kenapa saya milihnya Jalan -jalan Yerusa Yerusalem, Yerusalem Resul, kenapa? Karena kalau umroh, itu setelah saya Islam, kapan pun saya bisa berangkat. Hmm. ya kan, setelah saya Islam kapanpun dengan siapapun saya bisa berangkat gitu kan tapi kalau Yerusalem saya Islam mesti ketar-ketir gitu loh pasti takut loh hmm. aku Islam kok mau Yerusalem kan gitu ya gitu uh, kan aneh gitu ya nah benar setelah di Yerusalem saya kan laser itu lebih banyak jalan-jalannya jadi disitu pun saya pun juga masih bertanya sama uh, Tuhan sama Tuhan Ya Allah Uh, kalau memang saya harus ilah Islam, ya tolong berikan petunjuk. Tapi, kalaupun tidak, saya tetap Katolik, ya hmm. saya juga berikan petunjuk, saya gitu. Tapi tidak fokus ke karena laser, jadi banyak jalan-jalannya. Saya setengah hati yang kan lalu laser, Tupperware itu ada Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, hmm. Katolik, Katolik, Kristen. Itu banyak hmm. satu rombongan, itu memang majemuk gitu. Hmm. Temen, karena saya belum yakin dengan Islamnya, saya, hmm. teman-teman yang Islam, uh, pada masuk ke Masjid Al-Aqsa, saya nggak berani. Hmm. Saya merasa masih belum layak. Hmm. Akhirnya, saya cuman di luar aja. Hmm. Tapi, teman-teman sharing foto-foto di dalam Masjid Al-Aqsa bagaimana gitu. Kemudian, juga diceritakan bahwa di sana pun juga ada satu gereja dan masjid yang berdampingan hmm. gitu jadi memang saya berusaha mengambil hikmahnya di saat saya ke Yerusalem ya posisi saya abu-abu antara saya pun juga belum menjalankan sholat hmm. tapi saya pun juga setengah hati di menjadi seorang katolik waktu di Yerusalem itu sepulangnya dari Yerusalem sebetulnya saya juga dapat tawaran untuk ke Flores hmm. yang setiap bulan paskah itu kan ada di Flores untuk ke mana itu yang ada ada acara gitu kan ibadah di sana tapi uh, saya uh, membawa rombongan juga jadi saya dititipin kaos peserta beserta beberapa ubur rame itu yang harus saya bawa kan kepala ketua regunya sudah berangkat jadi saya kan nyusul udah dikirim tiket saya sudah siap berangkat tapi sama suami dilarang dia masih khawatir kalau saya kembali lagi gitu kan, kembali lagi katolik, meyakini banget katoliknya hmm. nah itu sampai bandara saya sudah check in koper yang isinya perlengkapan untuk peserta dibawa lari dia hmm. dibawa lari sama dia Akhirnya ada saya Allah. batal berangkat iya, Kalau sekedar baju, saya mungkin di sana bisa ya Tapi kalau perlengkapan peserta kan nggak bisa benar, benar. Akhirnya saya batalkan keberangkatan Terus ya saat itu saya marah sama suami Kenapa? Ini kan saya bekerja gitu hmm. oh, Dulu pemandu wisata gitu? Ya dulu kan karena kuliah saya kan juga travel ya oh, iya, Jadi benar. parwisata jadi saya dipercaya sama teman-teman hmm. gitu kadang untuk Ayo ikut ke hmm. gitu kan nah Waktu itu juga diajak pergi Kemudian tapi nggak jadi, yeah, suami marah. nah suami marah. Tapi teman saya yang apa travel akhirnya memaklumi, hmm. akhirnya memaklumi. Terus hmm. lah setelah itu apa namanya uh, saya menjalankan Islam ya apa adanya. Hmm. Diajak suami untuk sholat, karena ayo suami apa sholat jamaah kamu kan sudah Islam kan gitu. Hmm. Saya nggak mau. Satu tahun pertama, jadi 2017 itu saya nggak mau jadi Nggak mau menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim Nggak mm -hmm. mau, karena pertama memang suami saya Suami saya mengajak sholat, mm -hmm. tapi suami saya tidak Tidak memberikan hal yang saya butuhkan selain sholat gitu loh mm -hmm. Jadi suami saya kan juga tidak bekerja waktu itu mm -hmm. Jadi saya berpikir bahwa ah kamu aja nggak ngidupin saya kok nggak ngasih contoh yang baik kok kenapa kamu saya harus ngikutin kamu gitu Toh saya nggak mau sholat bahkan beliaunya itu kalau ngajak sholat itu bagi saya rada aneh gitu hmm. karena entah ya ini juga laki-laki muslim yang mengajak wanita jadi mualaf tuh apakah paham apa ndak saya ngolong tahu. Hmm. jadi suami saya itu kalau ngajak sholat tuh dia bilang gini kamu kan supaya suci supaya suci kamu kalau sholat nggak usah pakai baju jadi langsung mau kena, mm -hmm. gitu. Nah saya kan nggak paham, nggak mm -hmm. paham. Saya jalanin aja. Tapi begitu saya tanya sama orang gitu, yang Muslim biasa gitu, juga ya itu baik. Mereka bilang gitu. Kan kamu di rumah, mungkin menghindari menghindari najis, dia bilang gitu. Tapi bagi saya kan kayak risih gitu loh. Nggak mm -hmm. pakai baju langsung mau kena kan mm -hmm. rasanya kayak risih gitu. Nah tapi kalau saya ya namanya sholat bolong-bolong lah waktu itu, hmm. jadi ya nggak, wah ikuti, dia bilang, ikuti saya aja, dia bilang, oh iya nah, setelah itu, uh, saya mulai, saya mulai merasa bahwa, mumpung saya Islam, saya tak belajar, hmm. saya tak datang kajian, hmm. apalagi diajak sama teman mbak Iin tuh, ayo nah, ikut di kajian yuk, iya di Semarang, hmm. yuk ikut yuk, uh, apa, uh, kajian di apa di baitul rohman gitu sama Ustaz Yusuf Jafar waktu itu. Nah, Jafar. nah, saya datang setiap Sabtu dan kalau saya berangkat saya nggak nggak pakai kerudung, nggak oh, iya. nah. pakai kerudungnya saya saya pakai kerudungnya ya nah. seperti ini, tapi saya gitu, ya? saya pakai tapi di masjid hmm. dan saya pakai baju pun juga masih ala kadarnya jadi masih pakai celana dan hmm. sebagainya gitu. Dan yang membuat saya kadang sedih itu bagi saya, saya kan pendatang ya. Saya kan pendatang di Islam. Itu kadang kalau dat, kalau ke mana ke kajian umum yang sebagian besar Muslim itu kadang mungkin mereka, bukan salah mereka sih, bukan salah mereka, tapi mungkin hanya perasaan saya aja bahwa um, mereka kan nggak tahu kalau kami mualaf gitu kan. Mereka hanya memandang, oh ya kamu Muslim, kamu Muslim ah, kajian bareng gitu. Tapi bagi saya pribadi saat itu tuh merasa bahwa saya sendiri hmm. saya sendirian kemudian datang ke kajian cuman senyum-senyum hmm, gitu tapi saya nggak merasa ada rasa sama mereka nggak hmm. ada rasa klik sama mereka hmm. jadi kadang saya duduk di belakang sendiri gitu tuh memperhatikan kajian hmm. kemudian uh, apa namanya semua kajian saya terima saya catat itu bukunya juga masih ada hmm. dan karena saya masih betul-betul awam, itu di Islam hmm. saya tanya, tapi pertanyaan saya itu orang lihat ke saya gitu. Hmm. Mungkin bagi mereka ini pertanyaan cetek banget gitu loh. Mungkin gitu nah, ya, karena kan saya nggak paham, iya, saya nggak paham. Kemudian saya nanya, itu mereka pada ngeliatin saya jadi bertanya-tanya, loh, apa aku salah kajian tau bilang gitu kan? Hmm. Saya nggak paham, saya nyatet loh. Saya, saya nyatet, tapi di saat saya nyatet ini ada yang nggak paham. Saya kan pasti nanya hmm. dari dari situ. Saya ngerasa wah ini kajiannya nggak cocok ini aku gitu hmm. karena mungkin terlalu tinggi buat saya hmm. gitu. Walaupun saya senang akhirnya kalau saya datang saya diem nggak nggak tanya gitu. Hmm. Kecuali ada teman saya gitu baru saya dikenalin gitu tuh sama yang lain. Nah setelah itu uh, karena banyak pertanyaan dalam diri saya saya harus bagaimana. Hmm itu sama teman saya Mbak Iin dikenali sama Ustadz Malik yang diharapkan Bunda Harbun Ustadz Malik uh, uh, dan Malik. Malik. Nah, ternyata Ustadz Malik juga tidak bisa menampung pertanyaan saya hmm. <laughs> karena uh, kalau mualaf yang ingin tahu, pastikan ini gimana sih? Ini gimana gitu, tuh? Sedangkan mungkin ustadz pada umumnya kan nggak tahu cara menyelami mualaf itu. Bagaimana akhirnya saya dioper? Bukan dioper, ya, diarahkan untuk nanya ke ustadz Agus MCI, mualaf Center Indonesia, yang Semarang, ustadz Agus Tiranto. Dari situ barulah ada pertemuan, ada apa tuh komunitasnya? Uh, saat itu yang memfasilitasi Pak Budi, Profesor Budi yang tembalang, undip tembalang itu kami diberi tempat di ruko uh, Sultan Agung, hmm. sebelahnya Superindo. Beberapa kali bertemu di sana, komunitas, mu'alaf khusus, memang kami di situ sharing, kami di situ bertemu, ya dan sebagian besar mu'alaf. Saling menguatkan uh -uh, juga ya. Uh -uh.